Akhir-akhir ini, masyarakat diselimuti kekhawatiran akibat wabah virus corona. Pasalnya, infeksi yang menyerang sistem pernapasan ini memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa. Banyak juga orang yang bingung membedakan gejala antara flu biasa dengan virus corona. Lalu, apa sih perbedaan flu biasa dengan virus corona? Flu adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan bagian atas, yaitu hidung dan tenggorokan Berikut adalah gejala-gejala flu Terjadi mendadak Demam tinggi mencapai 40 derajat Menggigil Mata merah dan berair Mengalami panas dingin Sakit kepala Batuk kering, sakit tenggorokan dan pilek, serta diare. Infeksi virus corona atau COVID-19 juga menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyerang semua orang dari berbagai rentang usia. Berikut adalah gejala-gejala virus corona. Demam selama 14 hari, infeksi saluran pernafasan, batuk kering, pilek, susah bernafas, lemas, infeksi akut atau berat, gagal ginjal, mengarah pada pneumonia. Sekian, terima kasih.